Saya Virzi, siswa kelas 12 SMK Sadar Wisata yang terletak di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berasal dari Kampung Sita, Kabupaten Manggarai Timur yang berjarak kurang lebih 30 km dari Kota Ruteng. Rumah yang saat ini saya tempati adalah rumah saudara sulung saya Beliau sudah menikah dan memiliki seorang anak Saya biasanya memasak air di sapo sapo adalah tungku api khas orang manggarai Kayu menjadi bahan bakar utama Yang digunakan untuk menyalakan api di sapo Maka dari itu, asap mengepul di mana-mana Sehingga tak jarang mata saya berair Pukul 7.45, saudara dan istrinya berangkat kerja Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan Sedangkan anak mereka tinggal di rumah bersama saya Memulai pembelajaran online dari rumah adalah salah satu hal yang menguji kesabaran saya Bagaimana tidak HP yang saya gunakan kurang mendukung proses pembelajaran. HP dengan kapasitas yang rendah membatasi saya untuk menggunakan aplikasi Zoom dan Google Classroom. Selain itu, saya harus mengurus keponakan saya di saat yang sama. Tapi, inilah kenyataannya. Keterbatasan yang saya miliki tidak menjadi penghalang bagi saya untuk belajar. Saya percaya, saat satu jalan tertutup, masih ada jalan lain yang terbuka. Saat Zoom dan Google Classroom tidak bisa diinstal, saya masih bisa menggunakan cara lain untuk mengirim video praktek saya kepada guru mata pelajaran. Syukurlah WhatsApp masih bisa terkoneksi. Dengan bermodalkan beberapa barang yang ada di rumah, saya mulai menata kamar tidur sesuai dekorasi hotel. Walaupun tidak sama, tetapi, setidaknya barang-barang itulah yang sering saya temukan di hotel praktek dan di buku mata pelajaran. Menggunakan istilah-istilah dalam hotel membuat saya seolah sedang berada di hotel praktek. Kegiatan ini saya buat sambil di kemudian mengirimkannya kepada guru mata pelajaran dengan harapan dapat menggantikan jam-jam pelajaran yang terlewatkan. cover. This is Pillow, and this is hot Pill. This is my creation today. I made the Love Science by Desi Dohls because I think it suits the concept. Di masa pandemi COVID-19 ini, akhirnya saya menyadari bahwa apa yang ada di sekitar saya dapat membantu saya untuk belajar. Kamar dan rumah mencari tempat pertama untuk mewujudkannya. Kondisi saat ini menuntut saya agar bisa menyesuaikan diri, dengan demikian saya tidak akan ketinggalan banyak hal. Perlahan namun pasti, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa.